Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Anda suka 81 uh, di video kali ini saya berada di ini ya di kubuk lagi nyantai lagi istirahat capek banget <tuh> hari ini dapat bedengan sedikit foto lempoh itu oh, itu bedengannya itu udah seperempat hektar udah selesai itu manual itu pakai cangkul ini kubuknya kubuknya panggung uh hari ini capek banget dapet sedikit jadi kita manual ya bos nantinya pun tidak di plastik tanpa olah-olahan paling cuma ditaburi organik. video malu, menyanggul kita berseduh di kubur dulu ah. matang lawa apa no? makan makannya dua cerita apa? makan makannya kan gak masuk <laughs> makan makan cai kopinya pun kopi top haha <tuk> <tuk> lauknya apa hari ini waduh mie bos kriting <tuk> makan dulu guys pakai mie Lintingan. makan dulu makan dulu makan menu siang hari ini pakai mie selamat makan Akan dulu ya bos ya Bye bye